Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tips dan trik menjadi dokter muda sekaligus mahasiswa pasca sarjana Kesehatan masyarakat Universitas Sriwijaya seperti Kak Prima. Langsung saja, yuk kita berkenalan dengan arah sumber kecil hari ini. Halo Kak Prima, bagaimana kabar hari ini Kak? Alhamdulillah, disukur kabar baik. Untuk Kak Ica sendiri, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik juga, Kak ya, Alhamdulillah Kak Prima dulu dari SMA mana ya? Uh, saya itu alumni SMA Terpadu Kerida Nusantara di Bandung Alumni Angkatan ke-16 Lulus tahun 2014 Wah, jauh ya dari Bandung Bagaimana nih, Kak? Pengalaman organisasinya Kak Prima Sewaktu... Setelah dari SMA, masuk FK Unsri? Hmm, ini dijabarkan dari SMA atau dari Kuliah aja? Kalau dari SMA boleh Kak? Waktu di Krida Nusantara Kak ya? Uh, iya Dulu di Kerida Nusantara, uh, pengamur organisasi Sempat nyalon ketua osis uh, ke kelas 2 Cuman belum pilih, akhirnya kepilih jadi wakil ketua 1 Uh, karena saya dipercaya sebagai Wakil Ketua satu saya juga megang event paling besar di SMA Krida yaitu Bebiar Krida Nusantara itu kalau nggak salah sehingga saya diadain waktu April 2013 uh, kalau untuk kuliah uh, ini kalau saya tetap lumayan panjang nih Kai Chan. bisa menungguin CV juga kebetulan alhamdulianya uh, pertama di tahun uh, masuk FK tahun pertama saya itu uh, bergabung dengan Amsa Unsy sebagai observer member juga join uh, ikut medika sebagai anggota magang. Kemudian di tahun kedua saya ya, menjamakan sebagai executive board uh, Academic Research Amsa Unsy atau kita biasa kenal dengan BPH. Lalu di tahun kedua juga saya naik dari anggota magang menjadi jadi anggota tetap medika. Selain di level Universitas Lokal atau di, eh, Fusca Unsri, Unsri, saya juga eh, diamanakan dipercaya sebagai tim nasional untuk bidang akademik dari AMSA Indonesia. Memasuki tahun ketiga, saya sempat eh, mendaftar sebagai Ketua Umum dari AMSA Indonesia yang terkukupannya nasional atau orang-orang kenal dengan Regional Chairperson di tahun 2016. Cuman karena mungkin bukan takdirnya, ya, uh, saya uh, belum diberikan kesempatan untuk menjadi regional chair person. Sebetulnya, uh, tadi kan pertanyaan dari K.I.Chan, gimana waktu pre-klinik sama uh, waktu SMA ya? Sebenarnya, ya, saya ya. berorganisasi, itu tidak terbatas hanya saat uh, menempuh pendidikan pre-klinik Sampai saya jadi koas pun, saya masih ikut aktif berorganisasi, terutama di Amsa Internasional di AMSA Internasional saya dua tahun sebagai liaison officer atau penghubung e, narah hubung antara AMSA Internasional dengan organisasi lain di Asia, okay? lalu satu tahun terakhir saya menjadi wakil ketua umum AMSA Internasional. Ya, jadi lumayan lah kalau pengalaman organisasi saya kalau diterjemputi, ya mungkin sedikit membanggakan diri. Wah, memang berarti patut jadi inspirasi nih untuk adik-adik mahasiswa FK ataupun ada adik, adik SMA yang mau uh, mirip kuliah ya uh, baiklah jadi kalau tadi organisasi saat uh, sekarang kepanitraan ah, nih kak kebetulan kakak -kak sekarang lagi di stasi apa nih kak oh untuk stasi sekarang masih satu abuin minggu depan sudah masuk masa ujian ya mohon doanya dari kaisen dan teman-teman supaya saya bisa lulus aduh mudah-mudahan kak Prima lancar lah ininya dapat penguji Amin, bonam ya kalau semua pertanyaannya tuh menegangkan juga ya gugup kalau <laughs> mau masuk minggu ujian nah apalagi ini nih kak kalau kak prima bagi waktunya sama organisasi terus eh, aktivitas S2 tadi kan nah cara prioritas bikin skala prioritasnya gimana tuh biar sama-sama organisasi lancar ujian lancar baik di panitraan maupun di S2 tuh kan, Mau tipsnya tuh kan. Sebenarnya ini pertanyaan yang sulit ya Karena ini jawabannya bersifat seni setiap orang pasti berbeda-beda uh, Saya menyangkut pautkannya dengan uh, Bahwa medicine is art and science Yang sini saya pengen negerin bidang artnya Kalau saya sendiri sih yang, yang pasti Yang pertama itu ya uh, Untuk ikhlas menjalani semuanya Itu yang pasti nomor satu pertama kan yang kedua kalau misalnya kita mulai jenuh dengan kegiatan-kegiatan dan tanggung jawab serta pekerjaan itu kita balik lagi ke pemikiran kita kenapa waktu misalnya saya kayak saya saya daftar S2 kenapa saya memilih menjadi um, mahasiswa S2 lalu saya juga mikir kenapa saya melanjutkan ke profesi dokter lalu juga waktu organisasi saya masih aktif, saya mikir kenapa saya nge-apply dari jabatan yang A atau B atau C Nah itu yang bikin kita semangat untuk menjalani kegiatan-kegiatan uh, Terus yang ketiga, uh, caranya itu adalah dengan uh, mencari sebisa mungkin hiburan bagi kita sendiri Karena kalau logik terang, pasti kita tuh mau masukin masa jendela Selain yang dua tadi disebutkan, ikhlas sama mikirin ke belakang juga kita uh, harus nyari kesempatan sebisa mungkin untuk uh, mencari hiburan Kalau saya pribadi, saya milih untuk ke kedai kopi untuk menikmati uh, sajian kopi bisa. Atau bisa bersepeda atau berenang banyak sebenarnya Itu makanya tergantung seni dari sifat orang masing-masing Kalau prioritas, tentu uh, kita jangan lupakan yang pertama adalah uh, ibadah kita uh, Ibadah tetap jadi prioritas nomor satu, kedua keluarga, baru ketiga akademik Yang keempat, yang aktivitas atau organisasi jadi e, intinya balik ke mas masing-masing sebenarnya. Kalau saya pribadi yang belasnya saya bukan dulu gitu Mas Ichan, kayak Ichan. berarti harus fleksibel ya. Kita harus e, cari e, identitas atau jati diri kita gitu, Kak Prima ya, dengan hobi kita Terus. tadi ya. Iya Pak jadi sibuk banget ya Kak ya. Terus kalau tadi untuk spesifik bagi waktu dengan keluarga gimana tuh Kak? Tipsnya biar tetap uh, dengan orang tua atau dengan saudara tetap ada komunikasi walaupun kita hektik tadi. Ya. yang pertama sih kita harus ingat dulu ya apa uh, prioritas kita yang udah kita bangun yang kita uh, establish lah. kedua tadi kan keluarga kalau buat pribadi uh, bagi saya keluarga itu adalah tempat untuk kita kembali misal uh, kita sudah merasa jenuh kita merasa merasa gak nyaman lagi dengan keadaan kita balik ke keluarga karena kebetulan ambilannya eh, ambil juga karena saya juga berharap bisa punya keluarga sendiri ya saya sampai sekarang belum berkeluarga sendiri masih sama orang tua masih sama kakak uh, jadi biasanya uh, untuk bagi waktu dengan keluarga tiap rumah maksimalkan biar di rumah maksimalkan waktu dengan keluarga uh, jangan sampai kita tuh lupa bahwa kita tuh berasal dari keluarga kita kan bisa sampai dengan detik ini sampai dengan jauh, uh, jauh ke sini itu karena keluarga juga. seperti tetap iya. tetap harus ada uh, waktu ya. Jangan menurut istilahnya itu. keluarga ditinggalkan ya, Kak Prima ya. Benar sekali. Kalau menurut Kak Prima, bagaimana situasi dunia kesehatan Indonesia nih, khususnya Palembang di era pandemi COVID-19 saat ini, uh, khususnya kan bagi calon-calon. Adik-adik, mahasiswa baru dari SMA yang mau milih ke UNSRI, contohnya misalnya kan kira-kira pertimbangan dan tips yang harus jadi prioritas. Gimana tuh, Kak? Hmm, kalau masalah kesehatan COVID, ya uh, saya coba untuk menjelaskan sebatas belahan uh, vagina saya sebagai kedokteran atau dokter muda. Uh, menurut saya sih. Kalau masalah COVID ini bukan lagi hanya permasalahan untuk tenaga kesehatan, khususnya dokter, perawat atau yang lainnya atau para medis, tapi lebih daripada itu COVID sekarang menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat, ikut serta, ikut bertanggung jawab, ikut berperan untuk uh, meningkatkan gajah kesehatan. Jadi bukan hanya itu juga juga bukan hanya terbatas tentang COVID ya, karena kita masih memiliki burden atau beban penyakit di nasional yang cukup harus kita perhatikan. Dan kembali ke, ke yang saya sebutkan, bagi masyarakat umum, bagi tenaga kesehatan kecuali dokter dan juga dokter untuk saling bekerja sama. Jangan lupa, meskipun vaksinasi sudah mulai digalakan, ya, insya Allah vaksinasi ini bisa e, menekan angka penyebaran virus corona, juga e, jangan lupa untuk tetap menggalakan 3M, meski tangan, mungkin masker, dan menjaga jarak. Jadi, itu sih kalau pesan dari saya, karena kita benar, benar cara yang paling efektif untuk uh, bisa menekan laju uh, penyebaran COVID-19 ini Insya Allah kalau kita kompak, kita sama-sama Kalau... Dulu saya SMA, korsa itu pemanus terasa Insya Allah bisa lah untuk uh, meningkatkan gaya kesehatan di nasional atau juga di dunia nah, mancanegara misalnya Berarti intinya kekompakan semua pihak ya, tidak prima ya, untuk melawan covid ini harus kerjasama ya jadi Benar. kalau untuk adik-adik preklinik nih berarti yang seharusnya lagi masa aktif-aktif organisasi tapi uh, di era new normal ini kan banyak perubahan tuh Kak Prima kira-kira strategi Betul. yang pas untuk mereka agar tetap uh, lancar organisasinya tak, namun kuliahnya juga jalan dan ya tidak terlalu monoton, kira-kira dari Kak Prima gimana tuh sarannya kira-kira? Kalau saran saya yang uh, tadi, uh, maaf, Kak KIC sebutin untuk akademik sama organisasi ya organisasi di sekarang, karena sebenarnya organisasi itu adalah media atau wadah jadi ketika kita sudah di media itu, kita sudah di wadah atau di kawah kalau orang Jawa itu kawasan dari muka atau pendidikan justru di disanalah karena saat ini pandemi COVID harusnya kreativitas lebih terbangun jadi kebun organisasi berkreativitas, dan banyak sekali sebenarnya cara-cara yang bisa dilakukan untuk tetap aktif berorganisasi karena jangan eh, sampai karena situasi pandemi COVID ini justru malah menurunkan kreativitas, disanalah justru yang harus ditingkatkan ketika masa pandemi ini terus juga kalau akademik kembali ke diri masing-masing sih uh, karena yang namanya kan kalau pendidikan di kelompok itu kan kognitif, afektif, dan psikomotor mungkin psikomotor kita kurang dapat, kita nggak langsung ke lapangan, tidak punya pasien ini juga membutuhkan kelas-kelas yang baru ya, atau waktu baru tapi kalau nanti, itu, sekarang media baik sekali kita cari di internet, ada e-book, ada jurnal, ada artikel bahkan sampai situasi itu sudah banyak yang dipublish di masih pencarian di internet jadi saudara bukan masalah untuk untuk meningkatkan waktu ya. tapi kalau mungkin berjika motor ya kita harus menunggu kita tela menunggu sampai pandemi ini selesai jadi intinya ya kembali kerja masing-masing untuk bisa gimana mengemakan dirinya seperti itu ya, masihkan saitan berarti kalau keinginan belajar adik-adik tetap keras ada seribu jalan tapi kalau gak mau belajar ya ada seribu alasan ya kak Rima ya benar itu saya saya bisa ngasih oh, kata dari baiklah uh, makasih banyak kak Rima atas waktunya tips-tipsnya mudah-mudahan nanti kita adik-adik bisa, adik-adik kita bisa mengaplikasikannya semua dan nanti tambah sukses walaupun di tengah hambatan pandemi covid-19 ini mudah-mudahan nanti kalau ada Pertanyaan atau request dari adik-adik, kita akan uh, dapatkan waktu dan kesediaan lagi dari Kak Prima. Kalau Enak. untuk sharing dan tips, triknya lagi Kak. Baiklah, terima kasih banyak Kak Prima atas uh, waktunya. Mohon maaf nih, udah ganggu waktu belajarnya. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.